karena ada potensi harga emas bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 2070.00, sebaliknya waspadai jika harga emas bergerak bearish dan bertahan di bawah area 2020.00, karena ada potensi harga emas berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1986.50, sekian analisa forex untuk tanggal 9 Maret tahun 2022.